Selamat datang kembali di Rambut Nih Ramalan buat kamu minggu ini. Sama saya Riza Ares. Dan saya Ajo Zadeh. Dan kali ini kita akan membawakan Ramalan untuk kalian semua dengan teori-teori apa? Darwin dan juga kitab Zeus. Ini sudah ya. saatnya kita memberikan petunjuk-petunjuk uh, untuk hidup selama satu minggu ke depan. Ya. Agar kalian kehidupannya lebih tertata. Iya, lebih rapi dan juga ya, ya sedikit uring-uringan bisa teratasi selama satu minggu. Ya. Misalkan kalian sedang dilanda masalah. Sudah sedang pusing dengan berbagai masalah. Oke, langsung aja yang pertama. Yang pertama ada Aries. Secara keseluruhan, Aries akan mengalami hal-hal baik pada minggu ini. Kamu diprediksikan akan merasakan beberapa kebahagiaan kecil, tapi itu hanya kecil, ya, belum masih besar. Prediksi juga ya, Dan itu masih prediksi, jangan jadi belum tentu. berharap berlebihan, jangan senang dulu Anda. Jadi kamu juga perlu overthinking juga, ya. biar kamu punya antisipasi, misalkan minggu ini nggak jadi bahagia, hmm. siapa tahu kan tiba-tiba masalah, masalah menunggu, ya. masalah keuangan, percintaan, hmm. jadi bisa diprediksi. Ya. Okay. Oke. Selanjutnya Taurus, minggu ini Taurus diprediksi akan mendapatkan keuntungan finansial, tapi diharuskan untuk menjaga kesehatan mengurangi rokok dan juga alkohol perlu itu perlu sekali karena taurus kan dia ganteng dengan pekerja keras ya yeah. kalau misalkan minggu ini pingin menambah penghasilan berarti kamu harus lebih menguras energi lagi lebih, lebih capek, capek lagi, lagi. Tapi, tapi belum tentu nantinya meningkat karena di sini disuruh mengurangi alkohol dan benar, -benar kok. Iya. Kesehatan terganggu walaupun uangnya banyak percuma. Percuma. Oke. Okay. Oke, okay, selanjutnya ada Gemini. Selama periode ini cobalah untuk mengendalikan amarah dan hindarilah melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri Anda. Jadi Anda harus pikir pikir terlebih dahulu okay. dalam mengambil masalah, ya. mengambil keputusan. keputusan. Oke. Okay. Kita tidak boleh membuat keputusan ketika sedang marah ya. karena itu bisa menjadi pemurang buat diri sendiri. Iya, ya. itu bisa membahayakan diri sendiri. Iya. Selanjutnya ada Cancer Ini adalah minggu yang cukup sibuk bagi Cancer karena akan ada banyak tugas dan juga bukan pekerjaan yang harus diselesaikan. Entahlah lah siapa. Nggak. Karena mungkin kemarin-kemarin dia nggak menyelesaikan jop-tis yang sudah dikasih, jadi hmm. hari minggu ini menumpuk. Iya. bandel tidak sekali Iya pekerjaan. Ini kamu harus merasakan sendiri akibat perlakuan kamu minggu kemarin ya. Hmm. Nah untuk urusan keuangan, cobalah untuk tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, ya karena masih pekerjaan menumpuk. Ya. Energi kamu habis, jangan tergesa-gesa buat membuat keputusan. Iya. Jangan menguras energi juga. Iya jangan bekerja juga kalau jangan perlu, jadi ya. nanti kamu benar-benar benar-benar kan? down iya down sekali oke selanjutnya ada Leo cobalah untuk tidak ceroboh saat mengerjakan sesuatu jika kamu tidak ingin mendapatkan urusan yang lebih berat di ini untuk Leo harus berhati-hati pada minggu ini harus ya. lebih teliti, harus rapi dan rajin ya kamu menjadi incaran atasan kamu minggu ini jadi ya. perlu berhati-hati dalam bekerja, pengelolaan keuangan dan juga menjaga kesehatan ya. kesehatan kamu bukan kesehatan bukan, atasan ya. ya kesehatan atasan biar dia yang urus sendiri ada Virgo mungkin akan akan sangat kesal karena beberapa perubahan yang tidak diinginkan akan terjadi di minggu ini ya karena kamu akan mendapat sebuah masalah keuangan wow. secara signifikan. Nanti lagi masalah keuangan. Iya. Virgo ini dia harus pengelolaannya harus baik walaupun di minggu ini kamu akan mengalami penurunan. Yeah. Ya, mungkin rekomendasinya kamu harus menabung ya. Menabung itu. Selanjutnya ada Libra. Libra pada minggu ini tampaknya akan semakin meningkat kesibukannya. Oke. Okay. Jika situasi ini ter terus terjadi maka Libra akan sulit untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. belajarlah untuk memanage suatu pekerjaan, ya. untuk Uang. diri sendiri, Uang. untuk keuangan. Iya, Uang. dan juga rumah tangga kalian ya, ya yang ya. sudah menikah. Saya menangkap energi dari si Libra ini mungkin cukup ya kewalahan juga di bidang ya. pekerjaan. Yang sudah berumah tangga, dia akan mengalami cekcok -check antara dia dan juga Pasti. Oh, pasangannya. Pasti. Pesan dari Zeus? dia memesankan kepada kalian dengan membawa masalah pekerjaan ke dalam rumah tangga nanti oh. kalian bisa bertengkar dan juga ya berpisah paling, yeah, ya. paling buruk ya selanjutnya ada Scorpio jika kamu hendak mengambil keputusan di minggu ini cobalah untuk memikirkannya secara lebih matang yeah. sudah diberitahu jadi jangan buat keputusan tergesa-gesa ya yeah. karena mungkin ini nasibnya masih sama sama Terus pikirkan yeah. ke depannya juga sama seperti kemarin mungkin ya yeah. nah untuk keuangan kamu akan mengalami krisis yang cukup serius. Mm karena di minggu ini akan ada banyak pengeluaran hati -hati. yang menguras dompet ya berarti kamu harus hati-hati ya rela nggak enggak mengeluarkan buat jajan dan sebagainya lah ya yeah. demi kesehatan oh, ruangan harus kamu harus tahan dulu itu jajannya selanjutnya ada Sagitarius. secara keseluruhan Sagitarius akan menghadapi minggu ini cukup buruk karena stress kamu akan meningkat masalah-masalah di rumahmu akan bertambah dan masalah terhadap temanmu akan sangat-sangat tambah iya yeah, tapi tenang saja selama minggu ini selagi kamu tetap sadar dan juga tabah tawakal Akal. itu semua bisa terlewati walaupun nanti kamu sering sambat dan hmm. juga ya menghujat kehidupan nggak yeah. apa, apa ya yeah. itu lumrah manusia guys okay. selanjutnya ada capricorn jika kamu menghadapi situasi sulit di pekerjaan maka coba diskusikan dengan atasan secara terbuka hmm. nah untuk kesehatan mungkin akan lebih memperhatikan jika ingin mengal tidak mengalami penyakit secara penyakit tiroid yang kambuh lagi ya mungkin ini punya apa namanya riwayat penyakit tiroid ya apa itu riwayat itu sebab penyakit. sebab penyakit kalau makanan nggak mungkin kita kita sebut ya oke okay. karena ini masih membicarakan kesehatan Kartikron. Hmm. jadi jaga kesehatan jangan ya sehat. Kartikron. jangan sampai penyakit tiroid kamu kambuh bu oke okay. oke okay, yang selanjutnya adalah zodiak kesukaan, kita, kesukaan semua, kita semua kesukaan pekerja dan juga kesukaan atasan. paling zodiak paling agung aquarius. aquarius minggu ini akan menjadi minggu yang sangat penting bagi aquarius sebab pada periode ini Aquarius akan banyak menghabiskan waktu untuk merasa bahagia berbunga-bunga. berbunga-bunga? Berseri-seri. Sudah hmm. seperti Taman Sari ya. Karena, karena di sini juga ada urusan di soal urusan asmara ini, Aquarius cukup ada perkembangan. Ya, kemarin mendapatkan respon yang baik, maka minggu ini akan mendapatkan satu kencan pertama. Yes. Itu buat yang jomblo ya. Ya kalau yang enggak jomblo mungkin akan berkencan dengan yang lain-lain. Iya. dan secara keuangan juga ini Aquarius minggu ini akan meningkat finansialnya itu. Oh iya, alhamdulillah meningkat sekali iya, meningkat karena sekali. itu sangat apa namanya dipenuhi dengan keberkahan iya. Aquarius hasil dari, hasil dari kerja, kerja keras. keras selama ini akan buahkan hasil, hasil di minggu yang ini sangat sangat signifikan iya, minggu besoknya lagi mungkin akan, akan kami bertanggung lagi iya. ya ya okay. siap. oke, siap selanjutnya ada Pisces menurut Ramalan di minggu ini Pisces akan mengalami beberapa keuntungan dalam hal karir jika kamu menganggur mungkin minggu ini adalah kesempatan emas bagi kamu untuk mendapatkan pekerjaan impian Ya, tapi belum tentu juga kalau kalian nggak dipanggil ya siapa tahu kesiangan ya, siapa tahu memang kamu itu nggak e, belum saatnya bekerja dan sudah lama menganggur jadi ini menjadi satu kesempatan untuk kamu interpretasi dulu sebelum mendaftar pekerjaan apakah pekerjaan ini sudah cocok dengan kamu dengan tempat kamu ya. dan juga keluarga kamu atau belum semoga ini menjadi pencerahan buat kalian secara fisik batinia dan juga rohani ya dan semoga juga kehidupan kalian lebih lancar ke depannya, ya, satu ketepannya. minggu ini terutama. Hmm. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share ke sosial media sosial kalian. Jangan lupa bernafas. Saya Ajo Saya Risa Ares. Sampai jumpa di rambut mie berikutnya. Bye-bye.